doa yang sangat berkah. <Susukur> Alhamdulillahirobil alamin. Wassholatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin. Wala an nabiyyi syafi'a jama'ah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita. Berkat ritonya, kami masih diberi kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan spiritual dan budaya di channel DSPB TV. Apa kabar para subscriber setia channel DSPB TV? Jumpa lagi bersama saya, di Pau Sari. Saya doakan atas kelancaran rezekinya yang terlupa. Bagi para Ndoro yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe-nya. Dan menekan tombol notifikasinya agar tidak benggala informasi menarik lainnya seputar spiritual dan budaya, karena dengan subscribe channel ini, berarti menurut guru membangun channel ini dan membuatnya terus berkembang dalam melestarikan ilmu spiritual budaya Nusantara. Dan agar tidak jadi salah pahaman, kami harapkan. Dorong menyimak sampai habis penjelasan kami, agar Dorot dapat mengambil hikmah yang positif. Lalu, silakan bagikannya ke teman-teman media sosial atau komunitas-komunitas Dorot agar informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat juga bagi yang lainnya. Dalam sejarah peradaban manusia menghantarkan pada aktivitas tulis menulis yang menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Tulisan-tulisan sanggup menghadapkan sebuah peradaban, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya.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 Weton adalah hitungan hari yang digunakan sebagai patokan untuk menunjukkan ramalan tertentu. Cara menghitung weton bisa dilihat berdasarkan hari dan pasaran. Ada juga yang dihitung berdasarkan bulan, tahun. Umumnya, weton digunakan untuk menentukan tanggal yang baik untuk pelaksanaan acara tersebut, menghindari hari yang dianggap membawa peruntungan selain itu hitungan jawa ini juga bisa untuk meramal ketocokan pemeliharaan burung perkutut. karena digunakan untuk menentukan keputusan penting maka cara penghitung weton tidak bisa dilakukan sembarangan mendoro bisa perhitungan weton diserahkan kepada orang yang dituakan dan dianggap memiliki cukup ilmu untuk melakukannya. Kalender Jawa terdiri dari tujuh hari yang diadaptasi dari kalender Islam ditambah dengan lima hari pasaran Jawa. Di sini. Weton yang menerangkan hari merupakan gabungan dari hari kalender Islam dengan lima hari pasaran Jawa. Cara menghitung weton yang pertama adalah dengan menggunakan neptu hari dan pasaran Jawa. Doro dapat melihat tabel berisi hari dan pasaran berikut nilainya seperti tampilan ini untuk menghitung weton berdasarkan hitungan Jawa. Pada tabel dengan Jawa tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing hari dan pasaran memiliki nilai yang berbeda-beda. Dalam hal ini, cara menghitung weton bisa dilakukan dengan menjumlah nilai dari hari dan pasaran yang dimiliki orang pada weton. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa memberikan komentar dari penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sakudumadi kalsim terpedok nir ing sambikolo.